Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita Mr. and Mrs. News Kali ini kita akan membahas tentang long March 3B milik China meluncurkan satelit China Z19 pada 5 November 2022 Nah teman-teman pecinta astronomi, sebelum kita lanjut ke pembahasan Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi fenomena astronomi dan berita astronomi lainnya Roket Long March 3B meluncurkan satelit China Z-19 dari pusat peluncuran satelit Xinjiang provinsi Sichuan Cina pada 5 November 2022 pukul 19.50 waktu setempat China Z-19 adalah satelit komunikasi yang terutama akan menyediakan layanan komunikasi yang mencakup China Timur Asia Tenggara dan sebagian besar wilayah pasifik termasuk rute Amerika Utara. Tidak banyak yang diketahui tentang Cinaset-19, meskipun dianggap sebagai satelit komunikasi trompet yang akan beroperasi di kabin. Seperti halnya dengan banyak Cinaset, kemungkinan besar akan menyiarkan televisi dan radio dan menyampaikan data. Untuk melakukannya, satelit ini ditempatkan di GEO, memposisikannya di tempat yang hampir tetap di langit. Akibatnya, antena di permukaan bumi tidak perlu menyesuaikan orientasinya untuk tetap menerima komunikasi. Peluncuran ini menandai misi ke-447 dari seri roket pembawa Long March. Nah, teman-teman pencipta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait Long March 3B milik China meluncurkan satelit China 19 pada 5 November 2022. Selanjutnya,